Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, I think misius. dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate today tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali di sini, ini sini Mimin akan memberitahukan gaya TikTok terbaik itu Ayu Ting Ting saat berada di Lembang Pakcu kemarin ya Saat berlibur di Bandung nih ada salah satu karyawan yang mengajak Ayu Ting Ting untuk berjoget TikTok bersama Lincah banget deh ya mbaknya Saya selalu untuk mbak dan Ayu Ting Ting tercinta Dan bagi sahabat semua dari gaya TikTokan Ayu Ting Ting tersebut Banyak sekali komentar berdatangan ya mengomentari gaya TikTok Ayu Ting Ting dan mbaknya ini nih Salah satu yang berkomentar di sini ada dari mbak Seterwati Cakep amat sih neng Ayu Ting Ting dan kemudian juga di sini ada sahabat yang lainnya ya, yang berkomentar ini. Di sini mengatakan cantik banget Ayu Ting Ting, dari Sandaruci. Kemudian juga dari heavy gallery 25 lucu ini Mbaknya serius amat hahaha <laughs> Terlihat di sini ya, Mbaknya serius banget nih. Lagi joget ala Ayu Ting Ting ya, main TikTok ala aku masih ting ting, tapi di sini pakai baby shake nih. Dari angka sampai baby shake, cantik banget, Queen Love You, Ayu Ting Ting. Oke, bagi sahabat semua, inilah gaya TikTok Ayu Ting Ting terbaru ya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga bisa menghibur semuanya yang ada di rumah yang lagi bersantai ria bersama keluarga. Oke sahabat sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini lain waktu kita sambung lagi ya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.